gini ya bikinnya coba ya yuk abis ngambil dulu yuk baru perempok mobil Filipin segar rasa buah kayak vitamin C <tum>